Hai, hai hai Viral aksi seorang pria bertopi koboi menangkap harimau yang lepas hanya dengan menggunakan seutas tali lasso Hal tersebut terekam dalam sebuah video yang membuat banyak orang terkejut bukan main Sebuah video memperlihatkan bagaimana seekor harimau lepas dan berkeliaran di pinggir jalan Namun bukan hanya penampakan harimau lepas yang mencuri perhatian Namun cara seorang pria koboi menangkapnya tak kalah menarik hanya dengan seutas tali lasso, pria dengan topi koboi tersebut berhasil menangkap harimau yang lepas tersebut dengan mudah. Tak tanggung-tanggung, cukup sekali lemparan, tali yang dipegang pria itu langsung mengikat tubuh si harimau. Aksi pria koboi tersebut langsung viral di media sosial. Terungkap peristiwa tersebut terjadi di jalan Tlake Pake, kota Guadalajara, Meksiko. Dalam video 23 detik yang direkam pengendara mobil yang melintas, Harimau berlari di sepanjang trotoar, sementara pria koboi dengan lasso bersama dengan yang lain membawa kursi lipat dan orang ketiga mengejarnya. Ketika sebuah mobil berhenti persis di depan harimau itu hingga memaksa hewan itu berbalik, sang pria koboi bersiap melempar lasso, mengayunkan tali di atas kepalanya dan melemparkan tali ke leher harimau. Terlihat pelempar lasso dibantu rekannya sekuat tenaga menarik tali. Eh tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Harimau itu lepas dari kandangnya di kediaman pribadi di pinggiran kota Guadalajara telah kupaki. Penduduk setempat yang terkejut melihat sejumlah pria mengejar harimau di jalanan itu, langsung merekam dan mempostingnya di media sosial. Diduga harimau yang berkeliaran di jalan raya tersebut berusia sekitar 2 tahun 9 bulan dan ditemukan dalam keadaan sehat, tanpa ada tanda-tanda penganiayaan. Para petugas juga mengatakan mereka akan dikembalikan kepada pemiliknya jika dia bisa menunjukkan dia dapat memberikan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi masyarakat umum. Ini bukan pertama kalinya muncul laporan tentang hewan buas berkeliaran di jalanan Meksiko. Namun, kali ini lepasnya satwa buas bukan karena tidak sengaja, melainkan disengaja oleh sang pemilik, seperti sebuah video viral yang memperlihatkan ketika seorang pria yang nekat membawa seekor buaya ke dalam minimarket. Entah apa yang ada di pikirannya dengan membawa hewan berbahaya itu ke tempat seperti ini. Awalnya pria yang menggunakan topi itu turun dari mobil dengan menenteng seekor buaya dan masuk ke dalam minimarket. Meski ukuran buaya itu tidak terlalu besar, namun cukup membuat takut pengunjung. Pria itu sempat mengejar-gejar seorang pengunjung yang ketakutan melihat buaya tersebut. Namun ternyata pria itu membeli sesuatu di dalam minimarket. Memang buaya itu dalam keadaan mulut yang tertutup oleh plester, tetapi tetap saja membuat takut banyak orang.